menggunakan exit kalian untuk mendapatkan suara yang lebih jelas edisi apa bapak Etang? edisi pasar payarama bapak lho pak untungan seminggu pak kisaran 100-200 ini lho pak kumohong pak tuh kumohong <tuk> nah, <itu> <tuk> Jadi berdua sama Etang kawan-nya. Ya. Kalau di lapangan saya sebagai anak gua. Hmm, kalau... kalau di rumah saya sebagai mamang. Oh mamang. Oh ya, oh, ya ini ya. ponaan. Ponaan. Ya. Ponakan paling kecil ya. ya. Ngambil sakunya minta ampun pak. enggak apa nih? enggak enggak apa, apa pak pemalu aku malu <laughs> aku bani orangnya pak tapi di bergigi emak halo, kawanku ada dulu eh, jualan apa? kaki dulu woy pao nah, jualan apa dulu? jualan miayaw ya. oh uh ah. -oh. Ah oh, Bapak Etang ya? Hmm. Edisi apa Bapak Etang? Edisi Pasar Payara Mas. Oh. Jalan apa? Jalan bakso, nyai ayam, ketan, adongelo, lengkap. Bakso, nyai ayam, nyai ayam, ketan. Wow. Alhamdulillah jalanan lancar. Lancar-lancar ya. Gas ya. terus ya. Alhamdulillah, makanya. Uh, apa namanya? Mukanya setiap hari, apa beb? Setiap hari Kamis, Kamis, bayan, Kamis, bayan, hari lain, tado, hari lain, apa, pak? Pak, pak, lainnya pak, pak, pak, pak, pak, bapak Buhung, pak, Buhung, pak, Buhung, <laughs> berapa, pak, pak, pak, pak, pak, pak, pak, pak, pak, pak, untuk konsuming, pak, pak, pak, tuh pak, pak, pak bakwan berapa? bakwan Wan ribu Pak ribu. Ribu. ribu Ayam ribu Oh murah-murah Bapak ngambil murah-murah itu? Ah. Biar lancar Biar lancar ya? Eh. Eh, namo, namo kedainya apa Pak? Namo kedainya Pak Etal Oh Pak Etal Oh iya, iya iya iya Berapa tahun sudah buka? Nah, hampir 3 tahun ini Pak 3 tahun? tahun oh, iya. Baru Pak ya? Baru. Jadi guys, jualan mertapok ya, bukan mertapok. Apa bukan. Bukan ya? Pak, bukan. Bukan, ya? Oh, iya. Tabok bakso. Abot <laughs> itu tekwan. Bakso, ya, ya, ayam. Nah. Iya, jalan. Sendiri sendirian Bapak buka. Ya? Sama kawan itu nah. No? Kawan. Bujang itu. Salam dulu, salam dulu. Bana mana? Salam bana, salam. Mana apa kabar? Sananya oh? saya enggak tahu Pak kabarnya, Pak. Oh, kabar mana ya? Selamat mati belum. <laughs> oh iya Bapak. Jadi berdua sama Etang kawannya. Baru di lapangan kalau hmm, di rumah saya sebagai mamang. Oh mamang. Oh iya. Ya, ya. Ini ponan. ponaan. Ponaan. Ya. Ponaan paling kecil ya. ya Gak bisa gugunya minta ampun pak. Gak bisa ngung. Gak bisa. Gua bisa nggak bisa ngung itu. Oh iya. iya ya. Panas pak ya? Minum es ya? Minum es pak ya. Oh banyak. Intinya kegiatan kayak misal hari-hari pak. Iya iya iya. Jadi guys selain Penjual. Lalu hari Kamis ke Pairama Pairama Tanyang Kemala Tanyang Kemala Kalau hari Rabu ke Betung, Pak Kebetung Lalu lebaran, kebetulan ya. Lebaran, eh lebaran, eh pas lebar dong ya Terima kasih, Pak Oke, Pak, terima kasih, Pak Terima kasih, Pak ya, uh, Ucapkan kata-kata putih arah, Nggak apa Pak misalnya? Ah, nggak apa Pak, yang apa misalnya? Para pedagang, para pedagang semangat para pedagang. Nggak apa Pak, sembola. Di tengah pandemik, semangat para pedagang di tengah pandemik ya. Nggak apa Pak, pemalu aku kehiluran orangnya Pak. Apa? Apa itu naya? Oh, para pedagang-pedagang yang ada di pasar Payaraman tetap semangat dan jangan menyerah bersabar. Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh pedagang di pasar Payaraman. Tetap semangat walaupun cuaca panas begini. Tetap oh. jaga kebersihan. Apa? Jaga kebersihan. Jagalah kebersihan. Memasker banyak-banyak. Oh. Biar apa itu, Pak? Hah? Biar Corona. Oh. Bebasun. Tetap pakai masker, bahkan masker di rumah. Pakai masker orang rumah, rumah belajarlah. Itu masker maskera, Pak. Oh. Iya, itu penyampaian dari Bapak Etan. Hmm. Jadi nilai su hah? gak benar-benar nih? iya ya siapa? ini nih, ha. bapaknya kawan aku, siapa? kenal kan? kenal kan? Hey. Ya? kenalan Pak Ewan ini Paiwan. Nah. ini bapaknya hmm. si.. apa? Ewan kan? iya hey. iya kalau untuk jualan di paraman ini seorang Ya cukup lumayan lah oh lumayan ya cukup lah untuk biayai anak sekolah hmm